teman-teman DP di open price 10 juta angsuran sekitar 5,5 juta 5,5 selama 5 tahun 5 tahun ya. mobil baru ya saya tawar 5 juta aja boleh tapi nggak mengurangi benefit-benefit yang tadi dapat ketol, ketol. dapat bensin full bensin tank, tank. dapat pelayanan after sales emergency catnya bang? kita mulai dari Zeta nih Om Zeta angsurannya 3.400 selama 59 bulan bunga ringan bunga ringan Sariah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan alamin. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe. Ayah, channel ini bisa berkembang, bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman. Nah, kita lagi ada sama Bang Pozi. Bang Pozi, silakan. Bang. Siap, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, ya, baik. Ya. Alhamdulillah, makin tinggi aja, lu. Bang, yeah. Wee, makin gue badan deskri, iya, bagus-bagus ya Betul, promonya bagus, bagus ya. Bagus, dijamin ya, eh. dijamin. Oke, okay, Bang, sebelumnya perkenalkan diri beserta alamat kantor lu, Bang. Oke, okay. uh, saya Fauji, sales dari Suzuki, Suzuki Pusat Pulau Gadung, tepatnya di Jalan Terate, KM sembilan belas, depan Terminal Pulau Gadung. Bisa hubungi ke nomor WA: delapan puluh lima, delapan satu, sembilan sembilan, sembilan lima, satu enam tiga. Oke kita sambung ke WhatsApp ya Bang ya okay. 24 jam siap. siap ya Bang ya siap, siap jam. ngebantu teman-teman yang mau beli mobil ya Bang ya baik itu kredit oke Bang produk lu banyak ya bang ya. banyak boleh jelaskan apa aja Bang ada XL7 Oke okay. R3 Oke okay. terus ada Baleno Oke okay. kita juga ada S-Cross oke okay. yang mungil-mungil ada Espresso Espresso dan okay. baru launching Om yang viral Oke okay. kita ada Grand Vitara nah, terus yang buat usaha juga ada Oke okay. pick, pick up. Uh rimodornya banyak ya? Banyak. Sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan teman-teman ya. Betul. Oke, okay. kita mulai yang mana dulu bang? Kita mulai dari Excel 7 Oke. Excel Seven okay. yeah. itu ada berapa tipe bang? dia ada tiga tipe. Tiga tipe. Yang satu peng tenda. Oke. Okay. Zeta. OTR bang? OTR nya Zeta itu dua lima empat delapan ratus. Dua lima empat delapan ratus manual. manual. Oke. Okay. Yang metiknya? Yang metiknya dua enam lima delapan ratus. Oke baik. Okay. Yang selanjutnya? Selanjutnya Beta om. Beta. Yang menengah. Oke. Okay. Otera di dua tujuh satu manual, manual oke okay. yang metiknya dua delapan dua delapan oke selanjutnya selanjutnya yang Alfa baik yang ciri ciri khasnya yang betul. betul yang alfa itu manualnya 281 700. 281 700. Uh, okay. yang ciri khasnya yang ciri khasnya yang ciri khasnya yang ciri khasnya yang ciri khasnya yang ciri 22 yang 22. 22, 22. diskon kesepakatan nasional Susuki nasional 22. Oke, okay. tapi Bang, kalau teman-teman mau nambah lebih bisa ya, Bang ya? Bisa. Misalkan Bang, ilustrasi 30 bisa enggak, Bang? Bisa. Ditantangin bisa. Bisa. Yakin, Bang? Yakin. Ih, gila loh. Ini Suzuki pusat loh Bang. Pusat. Bisa, Bang. Bisa, Om. Ini luar biasa okay. lo. Uh, teman-teman yang rekomendasi saya buat teman-teman yang mau beli mobil baru. Karena apa? Suzuki mobil baru ini sekarang promonya lagi benar-benar rekomendasi dan produknya pun sangat berkualitas Betul. dengan harga yang pantas. pantas. Terjangkau. Bang, saya pengen tahu bang, promonya apa bang paling menarik bang di promo Ramadan Promo Ramadan. kita ada bunga 0 persen. Bunga 0 persen. Ya, Oke. Okay. Bisa kredit syariah. Bisa kredit syariah. Ramadan nih. Oke. Okay. Terus ada etol. Et etol. Oke. Okay. Satu juta. Satu juta. Betul. Besin. Bensin. Bensin. Full. tank, Pool tank. <laughs> Tinggal mudik berangkat. Tinggal mudik berangkat. Apa bang? Ada buah cikilan sampai 8 tahun 8 tahun hmm. sesuai dengan kapasitas teman-teman ya, ya. oke okay. bunga ringan juga bunga ringan DP ringan DP ringan juga okay. ada oke dan juga bang kelebihannya apa sih bang teman-teman kalau misalkan beli mobil di abang kalau beli mobil di saya uh, bapak beli mobil sama aja membeli saya nih Wih, bener saya, nih saya layanin kapanpun sepenuh hati sepenuh hati Wih, luar biasa loh beli mobilnya di bang Pauji uh, sama aja membeli abang sendiri betul, betul. jadi bener-bener saya layanin dilayanin kapanpun Pak. Segenap, segenap jiwa pun, Pak. dan raga betul Weh, berinding lo Bang gua hebat loh jadi sepenuh hati ya sepenuh hati Om nah luar biasa paketnya apa Bang paketnya eh uh, DP ringan Om DP ringan Oke okay, dia mulai dari DP 10 juta DP 10 juta uh, angsurannya lima juta lima ratus tiga belas ribu berapa tahun lima tahun lima tahun hmm. tipenya Bang itu tipe mulai jadi Zeta Zeta ya. tipe Zeta yang manual ya DP 10 juta Bang saya nggak mau DP 10 juta Bang boceng bisa nggak Bang WA aja WA aja bang. bisa kita komunikasikan Ini bisa dikomunikasikan bisa. ya tuh teman-teman DP di open press 10 juta angsuran sekitar 5,5 juta 5,5 selama lima tahun lima tahun ya. mobil baru ya mobil baru. manual luar biasa saya tawar 5 juta aja boleh suruh telepon, boleh <laughs> tapi nggak mengurangi benefit. Benefit yang tadi dapat kotor, dapat bensin full tank, tank. dapat pelayanan after sales, after emergency oke, okay. dan garansi service, juga situasi. ganti oli selama free ya kan? Sama tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, atau tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, free tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, tiga atau spoiler, spoiler atau talang air talang air, wih, temen ini khusus ramadan nah. nih. tuh kesempatannya mumpung masih ada teman-teman, Heeh. -teman. Mm. udah komplit sepertinya paket-paketnya. bung aringannya apa ringan sih bang? ]nya... kita tahu bang. kita mulai dari zeta nih om. zeta, uh, zeta itu dp tujuh puluh enam juta. tujuh puluh enam juta uh -huh. dp-nya. Uh -huh. angsurannya tiga juta empat ratus selama lima puluh sembilan bulan. bung aringan, bung aringan. syariah. syariah ya. itu syariat tuh. kalau misalkan dilempengin bulat gitu bisa bang? Tujuh puluh juta, bisa, bisa, bisa. Yakin dong, yakin. Lebih dari itu bisa lagi nggak? Bisa, bisa lagi. Nanti dua aja, oh, aja. biar lebih, lebih spesifik. semangat empat lima. Beta om, beta, beta, okay. beta itu DP-nya delapan puluh satu juta. DP delapan puluh satu juta, oke. Okay. asurannya tiga koma tujuh juta. Tiga koma tujuh, selama lima tahun juga. Sama lima tahun. Nawar ya bisa kan Bisa. Yang tadi udah saya bilangin nih, ya. ya, teman-teman gue udah diajarin Pokoknya mau nawar langsung, lapor Pak Uji. Betul, oke. Okay. Yang tipe apa? Alfa, alfa, cuman beda tiga juta, Om. Um. DP-nya 84 juta. 84 juta? Heeh. Uh, angsurannya 3,8 juta. 3,8. DP 84. Heeh. Hmm. Tapi bisa nego ya? Bisa. Nego barbar -bar bisa ya? Bisa. Kita Bop. terima komperan dari salesman. Jadi maksudnya kalau teman-teman menerima -teman harga yang jauh lebih murah di luar betul? Bang <coughs> siap fighting. Betul, factor. siap. Siap Siap, siap Oke, siap dikomparasi. Buat teman-teman nggak -teman, akan ada masalah lagi untuk membeli mobil di Fauji. Ya. Itu dia maksudnya. Selanjutnya Sebelum kita ada Suzuki R 3 R 3 nih. Nah okay. buat teman-teman kita ada tipe terendah yang cocok buat perusahaan ya. Perusahaan om. Buat fleet, korporat juga bisa ya. Betul. Oke. Okay. Okay. Dan itu cash dan kredit juga bisa ya bang ya. Oke. Okay. Pokoknya teman-teman di sini tempatnya. Betul. Sama Pauji. Nah, sekarang Pauji, Oke okay. otr nya beserta tipe-tipenya disebutkan. Uh, yang paling terendah GA. Oke. Okay. GA itu otr nya di dua dua om. Oke. Okay. Hmm. Terus ada GL, oke. Okay. GL yang masih non hybrid, GL manual dua ratus lima puluh juta tujuh ratus. Oke, terus yang GL metiknya dua ratus enam puluh satu tujuh ratus. Oke, okay. dan ini yang tipe GX manualnya. Dia itu mulai dari dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus. Oke, GX metiknya dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus. Om, dua uh, okay. tiga. yang paling tertinggi kita ada L tiga sport. Sport, okay. sport manual itu dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus. Oke, yang manual. Yang metiknya dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua sembilan puluh empat juta lima ratus. Selebihnya tinggal diserahkan ke konsumen betul. Mau yang mana? Heeh, uh sesuai -uh. dengan kapasitas teman-teman juga, tentunya betul. Dia beda dari nih dua ribu dua jutaan dua juta aja. Dua juta doang, berarti lebih murah ya. Heeh, ah. berarti saya enggak terlalu jauh. Nah, Mumpung jauh, nih naik sebelum, ya. Naik, ya. sebelum naik ya, sebelum naik lagi, sebelum om om, naik, naik lagi. Sebelum naik, naik lagi kan? betul, dibilang di bulan Juli atau Agustus masih naik betul. Juni oh, biasanya Juni, Juni, Juni sampai Agustus itu pasti naik. Ditambah lagi di bulan Oktober pasti naik atau Septembernya. Oke, okay, Bang, promo-promonya yang paling bagus Bang kasih dong buat teman-teman okay. kita Bang. Kita promo uh, ada bunga nol persen, Oke. Okay. Free dua kali angsuran, free dua kali angsuran. Dan free aksesoris, free aksesoris juga. Oke. Okay. Etol juga, etol juga. kita Terus. ada kredit serial, kredit Sabia. Terus free uh, Service sampai lima puluh ribu kilometer. Oke, sama proses cepat dan mudah. Proses Kita bantu. cepat dan mudah. Kita pengen tahu, Bang. Ya, satu-satu yang tadi Abang sebutin, apa aja, berapa-berapa DP-nya? Okay. Kalau DP 0% persen, bunga ringan sama syariah, berapa? Silakan ya. Untuk R3, DP ringan itu mulai dari DP 10 juta. Om, sepuluh juta. juta, angsurannya lima juta seratus delapan Selama lima tahun, tipe tipe GL, GL manual, manual sepuluh juta. Boceng bisa nggak Bang? Bisa. Bisa. Benar nih. Di aja. Yakin ya? Yakin. Tuh, teman-teman DP 5 juta aja. asalnya 5,1. Selama lima tahun. tahun. Dan ini bener beneran ya. Beneran, Kita om. bulan puasa ya. Betul. Mumpung teman-teman yang ada kebutuhan mobil nih yang bener-bener murah-murah adanya cuma di Bang Fauzi. Nah, bunga Oke, okay, apalagi? Kita yang bunga ringan mulai dari 0, ya, Om. Oke. Okay. Bunga ringan ini sama kayak syariah, <coughs> ya, Om. Syariah. GL bunga ringan DP 74 puluh empat juta tujuh 74 juta. 74 juta. Angsurannya tiga jutaan aja om tiga koma empat. tahun. Sama lima tahun. Oke okay. bisa nawar ya? Bisa. Oke. Okay. Terus yang GX itu DP-nya mulai 81 juta 81 juta. Angsurannya juga tiga jutaan 3,7 Oke. Okay. Selama lima tahun. Oke. Okay. Nah bang itu kan kredit bunga ringan. Betul. Oke. Okay. Selanjutnya bunga nol persen bunga nol persen bunga nol persen itu GL di DP tujuh tujuh puluh empat juta tujuh empat juta angsuran 15 juta 600 selama 11 bulan. bulan Oke jadi bunga nol persen tanpa bunga sama sekali dan sudah termasuk asuransi betul teman-teman bayarnya cuman pokok hutang aja, aja iya nggak pakai bunga sama sekali pakai bunga. luar biasa tuh ya teman-teman, cuman ada di sini sama Bapak Itu iya. bisa dilaksikan nego komparasi betul. kalau ada di luaran yang lebih murah betul. hubungin beliau semua yang kita jelasin tadi masih bisa dinego masih bisa dinego, oke selanjutnya ada free dual yang suranam oke untuk GL di DP 15 juta, DP 15 juta, <tuh> baik angsurannya 5,6 juta selama 58 kali. Di GX-nya DP mulai 18 juta. Oke. Okay. Angsurannya 6,1 juta. 18 juta. Ceban bisa nggak Bang? Ceban. Uh. Bisa lah di aja dah. Bisa. <laughs> Ini beneran bisa. Bisanya kok lemas bener sih. Bisa apa enggak, Bang? Aduh. Lebihnya apa gimana? 13 dah. 13 juta. Tapi teman-teman mau nawar lagi bisa ya. Bisa. Nawar aja langsung ya. nggak mm. perlu di sini ya. Iya. Nah gitu. Ya. Sebenarnya untuk cashback berapa sih, Bang? Kalau boleh saya tahu cashback R3 itu puluh 22 juta 22 juta Tuh teman-teman di sini diskon sepakatan 22 juta teman-teman ah. ah. ada komparasi yang jauh lebih tinggi dan lebih besar hubungin beliau hubungin sama Pauji ya, Pauji siap nyamain bahkan bisa ngelebihin lagi bisa, ya bisa kaya, hmm. saya kasih 26 juta Om. oh gitu 26 juta plus Tokopedia satu 1% pokoknya ada komparasi siap ya siap 30 okay. lah nyampe lah 30 nyampe iya luar biasa kita ke Espresso, Espresso. Simungil nih Nah, Simungil Nah, kita ada Espresso yang harganya sangat merekomendasi buat teman-teman Ini tersedia manual dinamatic ya Betul, Om Oke, dibacain speknya berserta OTR-nya Espresso nih yang Nik 2023 nih, Om okay. Baru nih Oke okay. Dia 1000 cc 1000 cc uh, Udah dilengkapi sama ISP Yes Stop um. go jadi kalau pacet Pacet mati Iya Masinnya mati okay. ya motor, nanti kita gas lagi? Gas lagi hidup lagi. Oh. Jadi kayak modelnya kayak R3 ya? Iya, Oke, okay. Cuman dia kan pakai baterai ini belum. Oh iya, betul. Ya. Oke. Okay. Harga baterainya berapa, Bang? Harga dita -dita -dita yang manual Om? Oke. Okay. Itu 168 juta 300. 168 juta puluh delapan juta 300. ratus uh -huh. Oke. Okay. Kita diskon konvensional uh, nasional okay. 5 juta. 5 juta. Uh, tapi kalau saya saya kasih 8 juta. 8 juta. Uh. Lebih dari 8 juta bisa? Besar. bisa bisa ya. oh beli aja beli aja harganya benar benar terjangkau banget betul om kalau oh, kata saya bukan terjangkau ya murah banget murah iya murah banget pakai kreditnya bang mau tahu bang pakai kreditnya dp ringan oke okay. dp delapan belas juta oke okay. angsurannya tiga koma sembilan juta tiga koma sembilan selama lima tahun dp delapan belas juta iya dp tiga belas juta bisa nggak bang berapa tiga belas juta tiga belas juta oke okay lah oke okay, ya bunga ringan om. Oke. Okay. Sarianya. Oke. Okay. Sarianya itu mulai dari dp lima puluh lima juta. Dp lima puluh lima juta. Angsurannya dua juta empat ratus. Dua koma empat. Betul. Dp lima lima. Selama? Selama lima puluh sembilan bulan. Lima puluh sembilan bulan, lima tahun. tahun. Oke. Okay. Lima Tapi saya nggak puas sama DP-nya. Murah lagi bisa ya? Bisa. Betul. Bisa, bisa terus om kita. Bisa terus <laughs> ya. Uh, sama bapak ojeknya fleksibel ya. Betul. Otr yang matic belum ya? Oh ya, Otomatik. Otomatik, Om. Dia 178 juta 300. 178 juta. 178 ya, murah ya. ya. Diskon 5 juta, saya tambahin jadi 8 juta. Oke okay. hanya 170 jutaan aja. 170 jutaan nah. aja. Hmm. 170 juta udah dapat mobil baru. Mobil ini baru, terbaru, terbaru, dan om. tertinggi. Pokoknya nih mobil bagus banget. Ya. Rekomendasi banget. Dan ini inden nggak sih, Bang? Sebenarnya. Kita ready, Om. Ready. 2023 kita ready. Kemarin ini, Om. sekarang ini sudah ready. Masih ready nih, preson nih, teman-teman ya langsung aja hubungin Pak Uji Insya Allah hmm. pasti diberikan harga yang terbaik dan duit yang bagus banget tuh. mumpung ada warna masih lengkap Om Oh iya nanti warnanya Oh iya bener-bener iya tuh bener, bener. langsung dipesan ke Pak Uji langsung ya Nah teman-teman kita beralih ke mobil komersil ya. mobil komersil ini bertenaga mesinnya 1500cc mesinnya menggunakan mesin R3 lebih irit lebih responsif dan lebih gesit dan juga tentunya lebih bertenaga. Untuk kapasitas daya angkutnya bisa mencapai 3 ton. Luar biasa, rekomendasi sekali ya. Betul. Oke, harga ondulnya tipe tipe punya Bang. Harga ondul dari yang nuclear VF Om, non AC. Oke, yang standar. Standar non AC itu 163 163.600. 163 juta ratus. Oke, selanjutnya yang AC. AC. Bukan satu 171 juta ratus. Oke, selanjutnya. Terus yang buka tiga, linwan, okay. mm. non AC-nya 164 juta enam oke. Yang AC-nya 172 juta enam oke. Tapi DP mini juga bisa dong? Bisa. DP mini bisa, DP 0 bisa, bisa. DP ringan bisa, bisa. Angsuran ringan bisa, bisa. Syariah pun bisa, bisa. Wee, pokoknya fleksibel, apa aja pasti bisa sama hmm. bang Puji diborong deh pokoknya. Oke, okay, selanjutnya diskon om? Oke. Okay. Sama om, nama nick 2002. Oh ya? Iya Oh. Uh, Bocornya uh, Bang? Nasional kira 35. 35 juta. lima juta sama. Uh. Tapi khusus pembelian ke saya, heeh. Uh. Saya tambahin Om. Uh. 37. Mau nambah lagi bisa ya? Bisa. Bisik-bisik. <laughs> Bisik-bisik. <laughs> Tuh teman-teman pokoknya diberikan harga terbaik. Oke, okay. paket rendah, Bang. DP-nya mulai dari 5 juta. Oke. Okay. Angsurannya 3.600. Tiga juta enam ratus. Selama lima tahun. Selama lima tahun. 5 juta kayaknya kegedean bang. Saya kasih dua juta om. Dua juta. DP dua juta. juta. doang. Betul. DP dua juta doang. Dua juta. Langsungnya sama. Asurans sama. Dua juta. Asurans sama bisa bawa pulang. Bisa bawa pulang. Betul. DP 3 juta yang AC, AC. yang tertinggi ya. Wih dia luar biasa. Asurans tadi sekitar. Yang 3, AC tiga koma tujuh. Luar biasa. Ada lagi. Ada om. baleno. Baleno. Nah ini kita ada baleno. Dia ada berapa tipe sih bang? Baleno hanya satu tipe satu tipe doang 2 transisi oke okay. otr -nya Bang otr -nya yang manual 265 juta 500 265 juta oke eh diskon 8 juta bisa 8 juta saya kasih 12 juta 12 juta mau lebih lagi bisa ya bisa oke okay, metiknya metiknya 277 juta 500 potong diskon jadi 265 juta Oke okay. paket kreditnya, ada? Paket kreditnya aja dong. aja ya oke okay. okay. uh, untuk data nanti bisa kita bantu Kolima juga bisa ya? Kol Kolima atau Kol Kolan teman-teman koordinasi aja sama beliau. Siap. Insyaallah si beliau orangnya sigap. mau Kol satu, Kol dua, Kol tiga, Kol empat, Kol lima. Tinggal kapasitas DP-nya aja disiapin. DP. Oke. Nah teman-teman berikut tadi yang telah kita review, kita berikan promosi promosi Lebaran dan Ramadan. Semoga bisa merekomendasi buat teman-teman khususnya yang mau cari-cari kendaraan. Saya pastikan paling murah cuma di sini sama Betul. Pak Uji. Oke. Berikut tadi, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup apabila tersebut berhidupungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.